orang yang puasanya benar itu maka puasa yang dia lakukan akan melatih dia menjadi lebih baik sehingga punya benteng dari keburukan punya perisai karena itu dia berlatih orang yang puasanya benar lisannya tak akan berkata kotor walaya tidak akan berbuat yang tidak pantas makanya saat puasa itu maaf yang bohong pun libur dulu yang pemarah pun yang sangat marah Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah Enggak hujan, marah Enggak panas, marah Itu saat puasa bisa libur menghani